Ilmu hitam ilmu putih itu nggak ada. Kalau secara istilah memang ada antara ilmu hitam ilmu putih, black magic, white magic, sebuah golongan antara golongan putih dan golongan hitam. Tapi pada hakikatnya tidak ada antara ilmu hitam dan ilmu putih. Ya tergantung orangnya. Si pemilik ilmu putih disalahgunakan, dibuat kejahatan, kejelekan atau uh, dibuat negatif, Disalahgunakan bisa sedangkan untuk ilmu hitam dibuat kebaikan dibuat tolong juga bisa jadi inti dari hakikat e, tentang e, ilmu hitam ilmu putih tergantung si manusianya si pemilik ilmunya itu ya Pemaham di sini halo apa kabar sahabat ratu bidadari tv oke kali ini konten kali ini atau video kali ini Membahas sebuah tema atau judulnya, tidak ada ilmu hitam dan ilmu putih. Di sini, Ratu Bidadari ingin uh, membahas tentang membantah adanya ilmu hitam dan ilmu putih. Kenapa? Oke, ikuti terus uh, video Ratu Bidadari dan simak sampai habis, biar tidak salah. Dan sebelum Ratu Bidadari menjabarkan antara ilmu hitam atau ilmu putih, black magic dan white magic, Ratu Bidadari mau rokokan dulu biar kita sepanang. Buat teman-teman, sahabat Ratu Bidadari, silakan mengambil kopi. Kalau yang suka kopi, kalau yang suka teh, kalau yang suka rokok, silakan atau ngemil-ngemil, tidak apa-apa. Untuk mendengarkan terocosan Ratu Bidadari. Oke ya, ini masih ngambil uh, rokoknya. Korek dulu guys. Jadi gini, uh, seorang pemilik Black Magic atau ilmu hitam itu kan identik dengan uh, kesesatan lah kejahatanlah di mata seorang masyarakat dan sedangkan si pemilik atau pelaku ilmu putih e, di dalam masyarakat kita diidentikan e, sebagai seorang penolong benar, memang benar ya benar memang cuman e, aktual atau fakta di lapangan bahwa si pemilik ilmu putih yang mengaku memiliki ilmu putih, bisa jadi ilmu putih itu bisa disalahgunakan. Kenapa? Contohnya, seandainya dia dizolimi, seandainya dia disalahin, seandainya dia ada musuh atau seseorang yang tidak suka kepadanya, otomatis si pemilik ilmu putih ini akan menyalahgunakan ilmunya. Jadi, Ilmu yang awalnya putih untuk kebaikan bisa digunakan untuk kejahatan atau kejelekan, ya. Semisal, so, untuk mencelakai orang, untuk menyantet orang, bisa. Kata siapa gak bisa? Jadi, kata siapa yang bilang ilmu putih tidak bisa, buat nyantet orang, mencelakai orang, bikin sakit orang, bisa? Kita tergantung orangnya dan kita itu ilmu putih. sekedangkan untuk ilmu hitam, ilmu hitam kan identik dengan kejahatan, identik dengan uh, seorang pelaku negatif lah. Sedangkan ilmu hitam digunakan untuk kebaikan juga bisa. lah dukun santet dia ngobatin orang kena santet juga bisa. Dukun santet menetralisir orang yang Terkena gangguan koib atau tergangguan jin atau gangguan setan itu juga bisa. Jadi tergantung si orangnya. ya semisal ini saya berikan sebuah sanepan atau kiasan atau contoh lah. Biar e, Anda kalian itu memahami tentang hakikat. E, katakan Anda memiliki culurit atau arit. Anda gunakan untuk mencari rumput. Untuk pakan sapi, pakan kambing, pakan biji itu bisa. Jadi, kan, e, arit atau celurit ini kan digunakan untuk kebaikan. Sedangkan arit atau celurit ini untuk membaca orang juga bisa, untuk membunuh orang juga bisa. Jadi, haknya kan di sini e, tergantung orangnya. Paham gak dari sini ya Jadi semua tergantung orangnya Mau di e, Ibaratnya senjata ini mau digunakan Untuk kejahatan Atau untuk kebaikan Tuh. Dan Next untuk ilmu hitam Ya Si ilmu hitam sendiri Digunakan untuk kebaikan Juga bisa untuk nolong orang juga bisa, untuk mencelakai orang, jahatin orang, bunuh orang juga bisa. Jadi kan kesimpulannya di sini kan tergantung. Ya. Seorang penjahat, seorang rampok, seorang begal. Jahat itu di mata masyarakat atau ibaratnya lebih identik dengan kejahatan. Tapi dia juga memiliki sisi kebaikan. Ya, memiliki sisi kebaikan. Sedangkan seseorang yang dianggap baik Dianggap alim Juga memiliki sisi Kejahatan Atau kejelekan atau negatif Jadi tidak ada yang sempurna Kita ini manusia Punya akal Punya nafsu Beda kita manusia Beda dengan marah malaikat Malaikat kan gak punya nafsu Dia hanya punya akal Tapi tidak punya nafsu Malaikat disuruh Tuhannya, Wahai malaikat kamu nangis Dia sampai hari kiamat akan nangis Hai malaikat kamu sujud Sampai hari kiamat pun dia akan sujud Karena perintah Tuhannya Itu malaikat Karena malaikat tidak makan Tidak minum Tidak tidur Karena dia tidak memiliki hawa nafsu Makanya kita sebagai seorang manusia Derajatnya lebih tinggi Karena kita selain punya akal juga punya nafsu itu. Jadi tidak ada yang sempurna, manusia tidak ada yang sempurna. Sebaik-baiknya Seseorang itu pasti memiliki kejelekan atau keburukan. Dan seburuk-buruknya manusia atau sejajaknya manusia itu pasti akan ada sisi kebaikan. Tinggal uh, secara presentasi itu lebih banyak mana gitu loh Kalau ada orang yang real 100% Untuk manusia zaman sekarang loh ya Saya bicaranya manusia zaman sekarang yang real 100% sempurna, tanpa dosa, munafik Tidak ada Tidak ada Dan tidak ada Yang namanya tidak ada ya tidak ada ini menurut uh, dalam kacamata Ratu Bidadari Dalam pembahasan ini uh, Sahabat Ratu Bidadari harus menyimpulkan uh, Mengambil uh, hikmah dari konten Ratu Bidadari ini Bahwa tidak ada istilah ilmu hitam dan ilmu putih Semuanya sama, jadi tergantung si pemiliknya saya sendiri juga tukang ngobatin orang kena santet, kena sihir, kena teluh Dan hampir setiap hari saya itu mengobatin orang-orang yang terkena santet, terkena sihir, kena teluh. Sihir, teluh santet itu berbeda Jadi ada sebuah tingkatan-tingkatan Jadi kan saya lebih identik dengan pengobatan Lebih identik dengan penyembuhan Lebih identik dengan ilmu putih atau golongan putih Sedangkan Ratu Bidadari, juga seandainya mau menyalahgunakan ilmu saya untuk mencelakai untuk kejahatan, juga bisa. Seandainya Ratu Bidadari Dijolimin seandainya Ratu Bidadari dijahatin, dan orang itu jahatnya sudah berlebihan, saya tidak memungkiri atau tidak menafik. Mungkin ilmu saya bisa saya salah gunakan, mungkin saya sasarkan itu orang itu karena dia sudah berbuat semena-mena gitu Jadi kita e, ratu pidatari memiliki sebuah prinsip ngalah, ngaleh, gitu loh. Ngalah. Ketika kita diganggu kita ngalah dulu lah. Setelah kita ngalah, kita ngaleh atau menghindar. Ya, ya yang kedua ngalah ya. Jadi mengalah. Yang kedua menghindar. Ketika orang itu masih ganggu atau masih zalim baru kita marah. Baru kita marah Marah, marah, dan marah Seperti itu Ya semoga konten kali ini Dalam pembahasan ilmu hitam Dan ilmu putih Semoga bisa dipahami Dengan penjelasan Ratu Bidadari Yang uh, agak Seperti <laughs> Aneh gitu loh ya Semoga bisa dipahami secara bahasa Bisa dicerna Maksud tujuan dan kosa kata Ratu Bidadari, rokokan dulu biar nggak sepaneng, gimana? Udah, udah, anu, kopinya tadi udah selesai. Kalau lihat kontennya Ratu Bidadari ngopi dulu, kalau bisa ada camilan biar enak, biar nggak sepaneng. Oke. Okay? Salam Ratu Bidadari Jangan lupa like, subscribe, and comment Jika Anda ada pertanyaan yang perlu dibahas dalam sebuah konten Ratu Bidadari TV Silahkan komen Jika Ratu Bidadari membaca dan tertarik dengan komentar Anda Akan saya bahas dengan secara konten atau video Oke terima kasih Assalamualaikum